Ya di tengah polemik terkait diplomasi hingga dana haji muncul tantangan debat terbuka dari Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto kepada Rocky Gerung peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Enggak, saya bukan peneliti. dan hari no, ini no, no, no. keduanya sudah hadir di Mata Najwa. Saya akan perkenalkan uh, mohon maaf bang Rocky jadi saya memperkenalkan anda sebagai apa nih? Ya sebagai youtuber aja. Youtuber oke okay. Kre konten kreator uh, pengamat kebijakan publik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Oke okay, bang not Yandri really. terima kasih banyak sudah ya, hadir di Mata, siap Mata Najwa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengundang anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji atau BPKH. Uh, Ibu, terima kasih sudah hadir. Ibu uh, Huriyah El-Islami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah terhubung melalui sambungan video anggota Komisi 8 PKS, uh, Bapak Hidayat Nurwahid. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, Anda kan kencang tuh bicara. Uh, siapkan forum terbuka dan saya akan berdialog di forum terbuka itu. Terutama Anda menyebut nama Bang Rocky Gerung, Youtuber. Dan Anda juga menyebut mantan Menko Kemaritiman, Bang Riza Ramli. Yang sebetulnya juga saya undang malam ini. Cuma katanya dia menunggu undangan resmi dari DPR. Mantap. Tapi kenapa Anda menantang debat Bang Rocky? Uh, terima kasih Mbak Nana uh, atas forum ini yang luar biasa. Uh, sebenarnya uh, lontaran saya itu bukan menantang ya, minta berdialog secara terbuka. Bukan menantang, tapi kita berdialog ter apa namanya, terbuka hmm. uh, dengan Bang Ruki Gerung dan Pak Riza Ramli. Dimana saya kan dapat kiriman video nih pernyataan Bang Ruki kan, bahwa hmm. kita batal haji ini karena uh, diplomasi kita lemah atau Dikaitkan dengan Habib Rizik Kira-kira gitu ya. ya. Maluk, gitu. Saya ada kalimat persisnya juga sebetulnya. Nah, saya, saya ada mencatat. Pidonya, ada pidonya, gitu. oh. Kemudian masalah dana haji. Bahwa kita punya hutang di Saudi. Hmm. Sehingga kita tidak bisa memberangkakan haji. Kira-kira begitu. Nah itu yang mau saya dialogkan dengan. Uh, yang memberikan pernyataan ke publik. Tentu ya kita berterima kasih. Banyak pihak yang nimbrung atau ikut. Membicarakan tentang perhajian kita. Tapi pasti kita ingin menyampaikan ke publik itu informasi yang benar. Dan Apa ne... yang maksudnya saya yang benar? Pertama, diplomasi kita uh, sudah maksimal dan kita pastikan sampai hari ini memang Saudi bukan hanya Indonesia yang tadi diberikan kota haji, itu pun dipertegas kemarin oleh duta besar uh, Set Al-Isam ke MUI uh, bukan hanya Indonesia. Jadi seluruh dunia belum mendapatkan kota haji. Jadi statement Pak bang bang tadi itu bagiannya larang terbang bukan hanya Indonesia. Penyumbang penyuplai jamaah haji terbesar misalkan Mesir, Pakistan, Turki, ya. ya kan, Afrika Selatan, India dan lain sebagainya itu belum dibuka. Jadi ada mau mengatakan yang disampaikan Bang Rocky itu eh uh, misinformasi. Salah. Iya, artinya tidak ada kaitan ya sebenarnya. Jadi saya kan sebagai ketua komisi 8 berkewajiban karena dari akhir uh, uh, tahun 2020 Desember saya sebagai ketua komisi 8 sudah membentuk panitia kerja haji. Jadi Anda tahu Jadi persis nih prosesnya ya. A sampai saat kita siapkan. Jadi kalau dalam negeri, Mbak Nana... ...sudah siap semua. Okay. Masalah keuangan haji siap, asrama haji siap, manasik sudah selesai, uh, dan lain semua sudah selesai. Tapi sampai faktanya hari ini, Saudi bukan hanya sekali lagi kepada calon, calon jemaah haji... ...bukan hanya Indonesia yang tidak berikan kota. Nah okay. kita berhitung di panja haji itu, Mbak Nana, kita buat skema. Kalau sebelum bulan puasa, kita seratus 100%. Tapi ketika memasuki pertengahan puasa, kita hanya bisa 50%. Persiapannya okay. lah. Okay. Dan faktanya hari ini, karena ada larangan terbang, Indonesia sama negara lain juga sebenarnya belum okay. melakukan persiapan di dua tanah suci. Bang Maka, Yana, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ya Tapi saya yang kasih... mau saya luruskan pernyataan Bang Ruki Gerung gitu. Bahwa Karena berkaitan pernyata... dengan masalah Habib Rizik, masalah kalau. Jadi bengkok pernyataan pernyata... pernyata... kalau diluruskan Pakistan berarti pernyataannya bengkok gitu Bang Ruki. Gitu Bagaimana Bang Ruki? Iya ini ini sebetulnya perdebatan yang tertunda, <laughs> bukan Haji aja tertunda. Karena kemarin Kompas itu tiba-tiba beredar bahwa saya akan berdebat. Rusia lagi di gunung, kok difilmalkan itu? Saya nggak ngerti itu. Dan ya. saya nggak kenal saudara Yandri itu. Jadi saya mau terangkan, pertama ini perdebatan yang tertunda. Kedua lawan debat yang salah gitu. Hmm. Karena saya mengomentari Dasko, bukan Yandri. Tiba-tiba Yandri yang ngomel-ngomel itu. <laughs> Oke, okay, itu soal lain lah itu ya. Mungkin sebagai institusi itu. Ya. Tapi kalau saya terangkan pada Yandri. Nanti dia nggak ngerti apa yang saya maksud, tuh. Karena saya berkomentar pada keterangan Dasko bahwa dia tahu informasi tertinggi bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan itu. Lalu saya tanya, "Itu berarti Anda komunikasi dengan raja Arab Saudi?" Kan yang tertinggi Arab Saudi. Nah, dubesnya bilang enggak begitu. Tapi kan itu uh, problemnya. Itu. Hmm. Tapi jadi, kan Anda juga mengatakan Bang Rokis, dan saya kutip uh, Anda bilang saya memperhatikan Arab Saudi sedang mengevaluasi oh, okay. relasi politik dengan Indonesia sejak uh, Habib Rizik. Okay. Jadi, jadi Anda memang mengaitkan atau Anda menduga ada keterkaitan antara uh, kasus Habib Rizik dengan apa yang sekarang uh, uh, kebijakan yang diambil terkait haji? Okay. Sekarang saya tanya, Soalnya Andri atau Dasko tau gak bahwa Arab Saudi juga mengamati hal yang sama? You cuma mau bantah hal yang juga tahu, saya analis bikin itu biasa dalam analisis diplomatik itu bukan cuma soal haji, soal di belakang itu juga jadi preteks, jadi background belief, jadi itu soalnya saya menganalisis diplomasinya. itu. Ya, bilang saya, saya nyemberi Itu analisa ya analisa liar bang Ruki lah. Oke, okay, you kasih analisa yang tidak liar. Nah, jadi saya you bilang gak... tadi kita ini kan mempersiapkan ini jauh-jauh apa kita. waktu sangat panjang. Gitu. Hmm dan semua sudah kita lakukan. Tidak ada kaitannya dengan krisis Karena sampai sekarang faktanya kemarin juga dibantah, enggak ada enggak ada pesan diplomasi kok. Ya di sama Indonesia itu duta besar loh yang ngomong, bukan Ruki Gerung loh. Ya kan? Duta besar dan enggak ada kaitannya sampai hari ini Mbak Nana, belum ada satu negara pun yang di yang kota belum ada, termasuk tadi yang sebutkan negara-negara Islam belum ada. Jadi bukan hanya Indonesia, jadi Bang Roki harusnya melihat dunia internasional. loh, Jangan hanya fisik Indonesia aja gitu loh. Jadi Terlalu jadi, sempit. Jadi analisa persis, persisnya gitu. analisa anda soal keterkaitan kasus Rizik Shihab dengan uh, diplomasi itu apa Bang Rocky Apanya? Persisnya? Ya dikaitkan dengan Haji yang apa, analisis tuh? bahwa... Nggak dikaitkan sama Haji itu apa Habib Rizik sama Haji itu apa gitu loh? Nggak ada urusan dengan Habib Rizik saya. Loh ada videonya kok? Memang saya pakai itu sebagai alat analisa. Jadi you, you mau nanya <laughs> saya berhubungan dengan Habib Rizik gitu. Kan An bukan itu, kan? Analisa Anda keterkaitan Rizik Syihab dengan kasus saya biasa ini? menganalisa politik internasional di dalam dimensi yang tak terlihat. Itu jadi seolah-olah nggak ada Habib Rizik di Indonesia. Itu Habib Rizik itu diizinkan pulang dari Arab. Dalam analisa saya, diantar pulang bukan untuk dijadikan terdakwa. Bagian itu mungkin Anda nggak bisa lihat sebagai fakta diplomasi itu. Lalu anda bilang dubesnya bantah. Lo di dalam diplomasi hal pertama adalah membantah. Kita sebagai analis bebas untuk melakukan sesuatu. Iya itu mungkin bisa yang ada. Kalau misalnya Malaysia dapat, itu Singapura dapat, ya kan Mesir dapat, itu Terus, boleh mungkin. Tapi kan sekarang kan nggak ada yang dapat kota itu belum ada yang dapat gitu loh. Oh, you kaitkan gitu sesuatu loh. untuk menyelamatkan argumen you bahwa pemerintah Indonesia. Oh itu faktanya bang Ruki. Iya, Kita fakta. bicara fakta, jangan analisa liar <laughs> dong. <laughs> Coba, you sebutin di mana perlu gini apa? Ya tadi mengaitkan diplomasi kita gara-gara Abi kita nggak dapat kota haji itu videonya loh di sini saya simpen. Iya itu analisis Gak, ini saya. Ini mau diingkari enggak, video ini? Hei, dari Sekarang saya bilang enggak, itu bukan mau diingkari nggak? kan saya nonton dapat dari saya teman. Saya tidak ingkari itu, saya katakan dia nggak ngerti apa yang disebut analisis. Oh justru karena saya paham tentang haji ini maka saya bantah ya, biar apa yang bantah. Jamaah haji dapat informasi yang benar loh mbak Nana. Jangan itu... ada simpang siur, misalkan dikatakan dana haji tidak ada, kemudian bermasalah ada hutang, masalah dengan Habib atau itu kita bantah, karena kita mempersiapkan ini ya, sungguh serius gitu loh. Gini okay. ya, Saudara Yandri apa panggilannya, Yandri itu? Terserah aja lah. Okay. You kan anggota DPR, oh you musti periksa pikiran pemerintah tentang kaitan diplomatik ini. Ngapain you usut saya? Saya analis. You yeah. kalau you analyze ibu itu saya. Ya. Itu yang mau saya luruskan Apa Iya, lurusin apa? Iya, karena pernyataan <laughs> Bang Ruki itu mengkaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan ibadah haji itu saya ketemu yang membidangi haji. Oke. Okay. saya untuk meluruskan itu gitu okay. Okay. Jangan okay. sampai dapat informasi yang liar tadi itu okay. penting. Saya... Karena jamaah haji sekarang sedih <laughs> tidak bisa berangkat dipasok lagi dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu yang maksud saya maksud itu loh. Oke, okay. baik. Nanti ya. uh, Bang Ruki, saya akan kasih kesempatan ya, Anda saya untuk saya menanggapi bahwa posisi dia bukan untuk menganalisis analisis saya. Kerjaan Yu itu adalah mengamati kebijakan. Kenapa? analisis saya. Juga karena you itu berkaitan nyampe. dengan haji, Saya tunggu mislapan Pak. Ya urusin haji, jangan urusin analisis. Enggak perlu diluruskan Bang Ruki. Itu. perlu diluruskan. Pernyataan Anda itu salah gitu loh, menyesatkan gitu loh. Oke. Okay. Yang salah? Ya, saya bilang kalau saya sesat gitu. Ya udah, baik. Nah, baik. baik. Sudah soal, tapi baik. saya akan terus dengan analisis yang saya. Oh ya, silakan. <laughs> baik, baik. Yang yang jelas memang kemudian tudingan-tudingan itu muncul bukan hanya dari Bang Rocky Gerung tapi misalnya ada Lontaran yang disampaikan oleh Bang Riza Ramli yang seharusnya, yang juga saya undang malam ini, tapi kemudian mengatakan hanya ingin hadir di forum ya. resmi DPR, tetapi kemudian ya. uh, ada pernyataannya yang yang sekarang uh, juga menjadi ramai soal bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana haji. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Ya.